Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada Selamat malam kembali di Fativi Hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bila Sebelumnya para sahabat bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan informasi terbaru kabar baik, kabar bahagia vitamin-vitamin bahagia seputar Leslar tentunya baiklah perasaan Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kembali bersama ya, dia kita bahas dengan penampilan kece-nya Papa Bilar terbaru di postingan terbarunya Papa Bilar hari ini bikin kaget banget nih semua orang Terkhusus netizen yang selalu nyinyir, yang selalu komen tidak baik dia ya, Sampai tidak menyukai penampilan Papa Bilar seperti ini Tetap kita sebagai fans sejati harus mensupport, selalu mendukung apapun itu yang terbaik buat idola kesayangan kita dan kita lihat persahabat ya, sebelumnya pun Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat komentar Zain. Kata Bunda Lesti ya, ternyata gercep juga nih Papa Bilar. Menanggapi dan menjawab komentar Bunda Lesti. Di situ Papa Bilar mengatakan, iya, kepanjangannya Zainal Abidin. Aduh, bikin ngakak banget ya, pasangan gesrek ini, Masya Allah. Selalu saja, tentunya, kelakuannya bikin kita happy, luar biasa. Hingga dikomentari juga oleh para sahabat, salah satunya, dari akun Violeta 0702. Di situ mengatakan, couple yang satu ini, emang selalu bikin gemes aja. Masya Allah banget, ya tuh, terbukti ya. Bahwa banyak sekali orang-orang Yang gemes melihat Pasangan Lesti dan Bilar Semoga persahabat rumah tangga Lestlar Ini selalu diberikan kebahagiaan Langgang Dunia akhirat amin Iyarubal alamin Kemudian persahabat kita simak juga Ke kabar selanjutnya persahabat, ya. Ini ada unggahan spesial Dari akun Lestlar Entertainment Di sini mau posting Foto bunda Lesti dan Abang Fatih dan kita juga salvo dengan kalimat kata-kata yang sangat luar biasa disitu tertuliskan fokuslah dengan kita geser tuh sahabat ya dirimu sendiri fokuslah dengan dirimu sendiri Gapai impianmu dan jangan peduli tuh sahabat ya jangan peduli dengan omongan orang lain ini the best banget kata-kata yang sangat luar biasa Semoga persahabat ya, tentunya kita semua sebagai fans sejati tetap kompak dan tetap selalu solid, mendukung apapun karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya persahabat, kita simak juga nih ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari Buna Lesti langsung yang mau posting video Papa Bilar dengan gaya terbarunya. Masya Allah banget ya. Dan di postingan ini pun Papa Bilar ini salting saat di Panggil Zain Malik oleh Bunda Lesti Kejaradu Salting banget ya Papa Bilar Sampai dicubit tuh Saking gemesnya Bunda Lesti ya Masya Allah Ini yang bikin kita happy Setiap harinya Masya Allah selalu disuguhkan Vitamin dan kabar bahagia Langsung dari idola kesayangan kita Momen ini pun bersabat oleh akun Leslar al yang FC. Ada kalimat caption juga yang dituliskan Tuh kan salting brutal kayak abang Aduh Masya Allah banget ya <laughs> Kan risol ada-ada aja nih persahabatnya Masya Allah Dan kita lihat juga nih ke postingan terbaru Papa Bilar Di laman Instagram pribadinya baru saja memposting foto tangan Jari telunjuk yang digenggam oleh Abang L Dan kita simak juga persahabat di kalimat yang diposting oleh Papa Bilar ada yang tahu arti garis tangan lurus nggak putus begini tuh persahabat ya kira-kira ada yang tahu nggak nih arti dari garis tangan lurus nggak putus seperti punya tangan Papa Bilar masalah banget ya pokoknya kita doakan yang terbaik mudah-mudahan Leslar selalu menyuguhkan kabar-kabar terbaru bahagia untuk kita semuanya Jangan kemana-mana, persahabannya tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan kabar vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.